ke orang akan mengarung di dalam air peluh sekak buku dan di sekak ee uh, lutup pinggang dada sehingga akhir sekali nabi tunjuk ni sapas sini sapas sini artinya orang tu dia kena berenang di dalam air peluh yang begitu banyak dan busuk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ هُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ wa umirtu an akuna minal muslimin wa an ayat 8 9 sampai 92 surah Enam. Kita ada lagi se-ayat sebagai akhir untuk kita uh, khitam surah ni esoklah insyaAllah Allah Ta'ala firman berbagai-bagai uh, kerakta Hubungi dengan keadaan manusia pada hari kiamat Ayat 89 ini, sesiapa yang datang membawa amal kebajikan yang telah dikerjakannya maka ia akan berulih balas yang lebih baik daripadanya. Dan mereka pula akan berulih aman sentosa daripada kejadian-kejadian yang mengerikan pada hari kiamat itu. Ini adalah satu janji yang Allah janji kepada hamba-hambanya. Siapa yang beraman soleh, berimeh, tekun. Di dalam amalah dia dengan ikhlas, dengan sungguh Maka orang tu dia akan mendapat pahala yang berlipat ganda Sehingga di dalam hadith katanya Siapa yang buat amal satu perkara Diganda sepuluh kali ganda Siapa tujuh ratuh kali ganda Akhir sekali sapa berganda-ganda yang sangat banyak ila adhafin kathirah wallahu alam kita tak tahu siapa boleh berganda tu banyak mana mengikut qada ikhlas dan sungguh tiap-tiap orang sebab tu dia tak siapa pahala bagi tiap-tiap orang tak siapa walaupun tengok zahir sama Zohir kita tengok orang tu dengan orang ni Nampak sama yang buat Tapi hati memang tak sama Itulah Allah Ta'ala dia nilai Dia prakmen Setiap orang tu Walaupun kita tengok pada Zohir Nampak sama Ataupun hak tu lebih hak ni kuris Ataupun nampak sama Tapi di sisi Allah Masya Allah Yang ni duduk di Allah lah Nak balas kepada siapa Yang dia kehendak. Lepas tu yang lebih lagi ni Iaitu selamat pada hari itu daripada benar-benar yang ngeri ngeri-ngeri ini ngeri maknanya takut gerum iaitu selamat di hari akhirat banyak ayat yang Allah Taala royak di dalam quran tercatat-catai Dari surah tu surah ni surah tu surah ni nak menunjukkan bahawa keadaan pada hari kiamat tak ada siapa yang selamat daripada ngeri kecuali bagi orang yang ditemung dengan Allah dalam keadaan dia tak syirik. Itulah Allah pesan. "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa-siapa yang harap nak jumpa dengan Allah, maka orang itu hendaklah dia beramal soleh. Beramal soleh artinya dia ikut perintah Allah dan dia ikut sunuh Nabi SAW Barulah dinamakan amal soleh Haktu hera peratah tu Dia tak ada raih la'iyat Dalam Qur'an ni tak ada raih la'iyat So, so, so Ada ada semaya zuhur Pak raka'at dalam dalam Qur'an Tak ada Itu hera'i dengan syarat umum Yang suruh semaya Tu saya misal dengan semaya Lepas tu kita kiyah sendiri lah Dalam Qur'an ni tak ada raih la'iyat pen kho kho tapi Nabi mari atur, mari buat, ambil perintah Allah supaya orang dapat ikut, dapat ambil Nabi sebagai contoh. Itulah dua tugu, dua pokok yang penting Allah dan Rasul ni mesti kita kena pegai sungguh-sungguh. Barulah kita akan dapat pahala yang sangat banyak mengikut apa yang kita amal di atas muka dunia. Alhamdulillah. Dan mereka pula akan berulih aman sentosa daripada kejadian-kejadian yang mengerikan pada hari kiamat itu. Sehingga setiap orang ini kena mengarung di dalam Aiblu. Hal ni kita kena yakin juga bahawa setiap orang kena mengarung mengikut kodah amalah dia. Saya hidup royak oh seumur so di masjid kita ni. Nabi sebut di dalam satu hadis yang bermaksudnya, setiap orang akan ngarung di dalam air peluh sekat buku dali. Sekat uh, lutut. Pinggir. Dada. Sehingga akhir sekali, Nabi tunjuk, ni, siapa sini. Siapa sini artinya orang tu, dia kena bereni di dalam air peluh yang begitu banyak dan busuk Siapa di hidung dia. Lari tak lepas. Inilah keadaan manusia yang begitu ramah. Lepas tu di dalam. bawa diri masing-masing. Masya Allah. Nak lagi? Berkata qatadah. Manja'abil hasanati falahu khairun minha. Siapa-siapa yang membawa kebaik ke. Sapa ke hari kiamat. Maka orang tu. Mendapat kebaik ke. Lebih pada tu. itunya berkata qatadah. Iaitunya bil ikhlas. Iaitunya dengan ikhlas Ikhlas ni saya yakin katanya payah Bukan mudah-mudah nak boleh Nak dapat ikhlas dan nak buat amalan gapa-gapa dengan ikhlas Kecuali orang tu Dia benar-benar dijaga oleh Allah Ta'ala Hati dia, perasaan dia, akar fikir dia, perbuatan dia, usaha dia Kalau boleh Dia tak sewi tahu kepada orang gapo yang dia buat Walaupun pada zahir yang dia buat tapi dia tak ada niat nak tunjuk-tunjuk nak curak orang dan sebagainya. Kadang-kadang benar hak kita ikhlas, Lama mari dah, tapi bocor juga di belakang hari. Wallahualam sebab tu ikhlas anak amat susah. Nah. Lepas tu Allah cerita pula di dalam ayat 90, "Waman jaa bis-sayyiati." Hasani, "Man jaa bil hasanah." alhasanah artinya kebaikan ke. tapi alsayyiah maknanya keburukan ke, kejahatan ke, ataupun dosa dan sesiapa yang datang membawa amal jahat yang telah dikerjakannya wa niyaz billah terutamanya syirik nah syirik-syirik yang di apa ni di diamal ataupun dibuat oleh orang itu berarti dia akan menerima balasan mengikut gapoh dia buat tu. Tuhan katakan kanah maka sudah tentu mereka akan ditumuskan mukonyo ke api ni Tumus makna gapoh eh? Semar. Pegai muka, pegai rambut ni semadam. Fa qubbat wujuhuhum fin nar. Nilah keadaan orang yang akan masuk ni akor sikit lagi. Bukan masuk Sebaik-sebaik Tapi duduk di dalam Ada ehinur yang melekat Tikai lagi, tojuh lagi We Duduk di tempat-tempat yang Sangat-sangat panah Tak ada selamat Di mana-mana tempat di dalam ni akur Itulah Setiap kali Orang-orang ahli ni Apabila dia tengok Dia gambar katanya tu Itulah Allah raya Acak-acak kali Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha Setiap kali mereka itu lagi nak tubik daripada neraka nak nampak katanya lubeh situ lubeh tubik kali u'idu fiha Mereka dikembalikan semula ke dalam neraka wa lahum ada ada ayat-ayat beberapa ayat zuqu azabannar dikatakan kepada ahli neraka merasalah azab neraka Masya Allah Ni Tak ada orang-orang okay, okay, ahli ni aku Siapa menjadi ahli ni aku Kalau kita bilir dah Bilir pasal Tak ada laiat sangat Yang pertama sekali Orang okay, kafe Semua orang okay, kafe Dia mati dalam kafe Maka orang okay, tu adalah Tetap menjadi ahli ni aku Yang kedua Orang okay, syirik Orang okay, syirik ni Orang Islam. Tapi dalam hati dia, perbuatan dia, amalan dia, fikir dia, pergengir dia, dia masih lagi duduk pergi dengan syirik sampai dia mati. Maka orang itu tetap menjadi ahli negara. Yang ketiga, orang munafik. Orang yang, kalau zaman Nabi, orang kafir tapi pelom tua menjadi orang Islam. Kita zaman-zaman sekarang ni wallah alam kita tak ada duk tanya sore-sore katanya siapa munafik siapa akidah dia tak betul tapi orang munafik ni iaitu nya niat langlok orang yang suka bohong janji silap khianat amanah nak benih kerah panda kerah perut orang-orang yang ambil rahsia-rahsia orang-orang Islam gitu bocor Giduk raya kepada orang-orang yang kafe. Sebab apa? Sebab nak kepada tamneng, nak kepada duit. Orang yang bergudih hati. tu orang munafik. Orang yang cema akidah dia. Jala, Jala juga. Sebab apa? Itu heraya. Sesungguhnya orang munafik, tepat dia adalah duduk patak niaka. Lagi, orang yang menjadi ahli niaka, iaitu orang fasik. Orang fasik ni iaitu orang yang selalunya buat dosa besar dengan tidak bertobat, tak ada sesak. Sakcai boleh buat dosa besar. Dan dia buat kezalimi, buat kejahatan, rusak di atas muka bumi. Sama ada dia buat dengan Allah. Dan dia buat sesama manusia. tu dinamakan orang fasik. Dan termasuk orang fasik ni. Itu herayak krecat-krecat di dalam Quran iaitu Al-Mujrimun. Al-Mujrimun kalau kita terjemuh bahasa mudah-mudah iaitu Acayakon. Orang yang buat ke di atas muka bombing, orang yang bunuh manusia, buat penerai, gotu, gotu, ia panggil Al-Mujrimun. Lepas lain pada tu, banyak lagi yang Allah Ta'ala, Raya di dalam Quran, Orang-orang yang akan menjadi ahli niaku tapi umumnya orang kafe. Panilah nyanyi orang kafe eh? Tapi dengan sebab akidah masing-masingnya. Akidah masing-masing. Kita duk royak isi yang ada di dalam Quran dalam di hadis. Siapa yang Allah Taala buka pintu hati dia, beri hidayah, maka dia masuk Islam ataupun dia terima Islam. Tapi bagi orang yang walaupun dia faham bahasa kita duk royak tapi Allah Ta'ala tak buka hidayah. Maka dia gelap-gelap-gelap di situ. Sampai hari dia mati. Lepas tu di akhirat sikit lagi, Akan boleh tengok lah. Kita akan boleh tengok dengan mata kita sendiri. Siapa menjadi ahli syurga dan ahli neraka. Bosanya, supaya dengan hadith yang Nabi katanya, Raya oh, kepada adil. Hei adil, Mung cabuk Anak cucu Mung daripada seribu orang, Sore ahli syurga, similair 99 ahli dengan aku masyaallah nabi ada pun pilih mudah-mudah ya sebab apa sebab dia ada tanda siap dah tanda di atas di diri tubuh orang okay, yang menjadi ahli syurga ni siap-siap dah teh teh teh teh supaya orang okay, ada duk, duk duk pilih Iker duk pilih benar-benar hok -benar, stok stambung depan dia. dia pilih kena sebab apa sebab ada tanda ada alamat siap dah Hai kan ke tambah ke gigi ke gapo? Ya, siap siap siap dia berlaku tu. Apatah lagi di akhirat sikit lagi tanda bagi setiap orang ini, iaitu nya nur cahaya. Tuhan royak di dalam Quran, yaumata biyudjuuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu bersinar dan bercahayanya putih muka orang dan hitamnya muka orang. Hitah di sini arti bukan kulit hitah. Tapi nur. Cahaya yang Allah Ta'ala bui kepada setiap orang yang akan menjadi ahli syurga. Tapi muka hitah cemah bagi orang yang akan menjadi ahli niyaka wal-iyazubillah. Gitulah Keadaan yang sebenar yang akan berlaku pada hari kiamat. Lagi tak? Ini dalam tafsir Ibn Kathir. Wa manja' abis sayyati Fakubbat wujuhuhum finar. Orang-orang yang bawa ke jahatnya, dosa banyak, maka akan disemui muka mereka itu di dalam api ngaku. Ibnu Kathir katanya, Ay man laki Allah musiaan la hasanatalah. Orang, Orang yang pergi sapa ke hari akhirat sikit lagi, jumpa dengan Allah Ta'ala, dan ada dia berdosa, tidak ada kebaikan walaupun sikit. Al-Qadr. Rujihat sayiatuh ala hasanatihi Kulun bihasadih Ataupun jelah Lihat, Dilihat ataupun Nampak jelah kejahatan dia Lebih banyak daripada Kebaikir dia Semua tu mengikut Masing-masing Orang tu banyak, orang ini sikit Allah nah, Sebab tu janganlah kita bawa Dosa, sapakah Hari kiamat Maknanya tentang kita mati tu Jangan kita bawa dosa Setiap orang kena istighfar Tiap-tiap hari Kita mengaku katanya kita berdosa Kita kena tabak semua Nabi lagi seratus kali sehari Seratus kali sehari Duk dia Astagfirullah wa atubu ilai Astagfirullahalazim Gitu Seratus kali sehari Nabi Tu tu Nabi tak matatan dia tu Seratus kali Tak ada dosa Kita apa tak lagi Kita kena dapat. Tanam banyak dosa-dosa penuh siam malah depan belakang atas bawah. Kalau kita buat sendiri dengan sengaja ke tak sengaja tu belana itulah, Hatulah, kena istighfar sokmo. Akhir sekali saya baca tak habis juga deh. Ayat ni tengok sampai ayat yang ke 90. Nak akhir dengan satu ayat yang Allah bagi di dalam surah Taha. Wa qad khaba man hamala zulma rugi ataupun celakalah bagi orang yang piku ke zalimi sampaka hari kiamat maknanya mati dia dan mereka ada azmar juga sampaka dia kena piku dosa dia sampaka hari kiamat anilah kita apabila dengar ayat-ayat pasal ini kita kena gambar katanya kita bukan orang lain dah nah jangan gambar orang lain jangan tunjuk orang lain jalah tu start ada ayat tu kena atas kepala dia tu dak dak ada ada kena tunjuk ke kita sebab tu orang-orang dia katakan, kita tunjuk kat orang kan, dah sebagai tambah kita tunjuk kat orang so je kan, tengok kan? dah tunjuk kat orang so tapi kita tunjuk ke kita tiga tengok kita tak tahu katanya kita duk tunjuk ke kita tiga tunjuk ha. kita tak tergambar katanya kita tunjuk kepada kita banyak sebab tu kena suluh diri kita kena insaf diri kita banyak belum pada kita nak tengok orang tu nak tengok orang ni nak tag orang tu tag orang ni lah kita sendiri sebanyak mungkin wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa, ala wa, wa sallam muhammad wa alihi wasahbihi wasallam wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh